Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Kuliwan 84 Oh ya yeah guys saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat id karena di akhir bulan puasa dimana kita satu bulan khususnya untuk umat islam satu bulan full kita menahan nafsu Bukan saja tentunya, bukan saja menahan nafsu makan dari lapar, dari haus, tapi juga menahan amarah, menahan emosional, menahan perbuatan yang melarang Allah, yang dilarangkan Allah, yang membuat Batal puasa Dan alhamdulillah Saya doakan semoga teman-teman Semoga kalian semuanya guys Dalam keadaan sihat walafiat Dan tentu kalian pasti senang Sedang makan ketupat Khususnya di Indonesia Dan saya tidak mengomong Di Arab Saudi Tentu pastinya Teman-teman oh, sesama TKW pasti Sibuk-sibuknya Yang sudah dapat THR Bersyukur kepada Allah Dan yang belum seperti saya Ya udah kita juga bersyukur kepada Allah karena rezeki itu biasanya apa yang diberikan kepada kita itu kita petik hikmahnya saja. Walaupun itu sebenarnya kita ada rasa kecewa atau segala macam. Tapi kita harus positive thinking terhadap ridho Allah yang diberikan kepada kita. Nah guys karena kali ini video kali ini karena aku hanya untuk mengucapkan oh, selamat menunaikan sholat idulat. Id, It, ya, buat teman-teman dan saya mengucapkan untuk uh, kepada teman-teman semua khususnya yang pernah saya berbuat salah mungkin dalam berbicara ataupun dalam segala perbuatan yang tidak baik mungkin yang menyinggung kalian dengan ucapan saya maka di video kali ini saya mengucapkan binal Aidin wal faizin dan saya ucapkan minta maaf saya sebesar-besarnya saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman siapa saja yang ke, yang pernah kenal dengan saya yang mungkin saya pernah singgung atau mungkin kalian sudah singgung saya atau menyakiti saya dan saya sudah memaafkan terlebih dahulu sebelum kalian minta maaf terhadap saya guys karena saya hidupnya itu tidak pernah dendam dan saya orangnya juga buat masalah orang yang buat masalah sama saya saya tidak pernah dendam dan saya juga tidak pernah marah palingan saya cuma menjadi itu adalah pelajaran untuk mendewasakan saya dan saya juga mengambil dari apa yang terjadi itu saya menganggap bahwa Allah itu memberikan saya teguran ataupun cobaan untuk lebih kuat dalam menjalankan hidup ini oh ya guys semoga di akhir ini pada tanggal dua sekarang ya kalau nggak salah ya tanggal 2 dan besok tanggal 3 dan di Indonesia itu pasti tanggal 1 atau tanggal 2 itu sudah sholat id oh, kalau nggak salah ini malam ya karena di Arab Saudi ini malam mungkin di Indonesia udah pagi dan tentu kalian udah siap-siap-siap untuk berkunjung kepada keluarga oh, mungkin mudik pasti sudah ya Ter, oh, mungkin satu satu minggu oh, sebelum rom, apa sebelum idul adha idul fitri itu kalian pasti sudah mau oh, apa itu? Oh, Mudi sudah melakukan perjalanan untuk berkunjung kepada keluarga kalian di kampung atau oh, sanak famili. Tentu kalian itu pasti oh lagi kumpul-kumpulnya, guys. Dan perlu saya ingatkan juga, walaupun kita dalam keadaan, walaupun kalian dalam keadaan bahagia di sana. Dan jangan lupa jangan tinggalkan soalan, karena soalan juga itu adalah utama untuk kita sebagai orang muslim. Dan karena apa? Kenapa saya ingatkan sekali kebanyakan ketika kita itu lagi sibuknya bahagia, apalagi baru dapat THR di mana kumpul-kumpul keluarga dan oh, apa namanya segala macam sehingga kadang soalan asar sudah lalai gitu. That jangan sampai gitu ya karena uh, yang kita rayakan itu adalah hari kemenangan kita di mana kita itu bisa menahan nafsu dari segala yang membatalkan puasa namun bukan saja bukan saja oh nafsu lapar atau bukan saja nafsu untuk menahan oh, haus namun menahan perkataan menahan emosi menahan segala yang membatalkan puasa sehingga sampai 31 hari. Nah, dan perlu teman-teman ketahui sebenarnya di dalam bulan itu ada 30 hari saja. Namun kita harus digandakan, kita perlukan maka kalau saya masih puasa besok. Biasanya seperti itu. Ada juga dulu majikan saya pun seperti itu. Kami masih puasa sampai sekitar sekitar 3 hari kalau nggak saya, untuk untuk full untuk biar Penuh itu bulan Karena sebenarnya kalau kita lihat Bulan Arabing itu hanyalah 30 hari Namun kalau kita lihat Bulan apa itu Nasional itu ada 33 hari atau 34 hari guys Nah itu biasanya orang lebih Masih puasa lagi untuk Untuk lebih sempurna lah Gitu ya guys Nah mungkin kalian sudah tahu Saya juga ilmunya baru sedikit juga Saya hanya Tamatan, saya sekolah hanya sampai di pintu gerbang lalu kembali lagi ke rumah istilahnya begitu oh, jauh pokoknya teman-teman <laughs> buat kalian guys yang khususnya di Indonesia pasti oh, sibuk-sibuknya setelah sholat id pasti berkunjung kepada teman-teman atau segala macam dan jangan saya ingatkan lagi jangan lupa untuk selalu kontrol gas ataupun kompor jangan sampai kalian teman-teman apalagi kita ibu-ibu ini oh mengingat baju baru belaga kesana kesini enggak lenggok gitu kan nah, kita kejarlah ruangan tamu ada tamu kita pamerkan baju baru gitu sehingga terlupa gas terlupa kompor gas terlupa segala macam yang membahayakan yang ada di dalam rumah, jadi hati-hati banget teman-teman, gembiranya kita, kita harus ingat dan fokus dengan pekerjaan, karena justru ketika merayakan segala bulan Idul Fitri, itu biasanya banyak musibah, jadi itu yang kita harus hati-hati, jadi waspadalah dengan gas, jangan lupa tutup gas jika kalian habis panasin lontong, jangan lupa tutup gas dan oh, air kran, jangan sampai lupa kadang-kadang nanti mau wajar air dan jangan sampai kalian buang makan, jangan sampai kalian memberikan makan sisa kepada orang lain jangan, suka, jangan su su lupa untuk memberikan air kepada anak-anak yang muncul dan mungkin ada di jalan gitu atau jangan lupa memakan obat yang mungkin sakit. Pokoknya itu yang ha kalian harus oh, ingat guys. Jangan sampai ketika kalian tuh bahagia banget. Karena ini dapat THR bulan Ramadan. Banyak orang keluarga. Sehingga, sehingga kalian lalai dengan apa yang harusnya. Kalian harus jaga. Oke okay, guys. Nah. Dan untuk saya. Karena saya tidak Oh, tidak menang, ya. Istilahnya, kadang ada puasa, saya beberapa tinggal, dan saya memang harus itu tanggung jawab. Saya mungkin harus puasa juga lagi, dan juga saya juga oh, belum, uh, belum simpan aturannya. saya Teman-teman saya udah pada gajian, padahal belum waktunya karena... Ramadan ini memang harus dikasih gaji karena kan nanti kita beli beli baju. Teman-teman saya sudah pada pakai baju baru besok, namun saya tidak pakai baju baru karena saya nggak punya baju. Oh dan saya juga tidak tidak ada uang untuk belinya. Saya juga nggak kemana-mana. Ya lebih baik saya oh, fokus untuk zikir. Mungkin nanti malam ini saya akan zikir, saya akan oh, baca surat-surat mungkin itu lebih bagus untuk untuk uh, saya mungkin malam ini kan di sini ini malam besoknya itu ini malam takbir dan besoknya ya besoknya itu sholat id dan saya tidak akan bisa lakukan sholat id karena di sini biasalah tidak akan ada perempuan yang bisa datang ke masjid. nah jadi guys semoga kalian saya ucapkan lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengucapkan mohon maaf saya dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru gabung yang baru melihat video ini untuk tidak memberikan saya skip dan juga saya berharap banget kepada teman-teman yang baru bergabung untuk memberikan saya like dan subscribe video ini dan juga kalian boleh untuk share ke media kalian atau Teman-teman juga bisa untuk memberi oh, komentar, ya, untuk memberikan komentar yang lebih baik, memberikan salam kepada saya, dan memberikan subscribe. Karena itu, subscribe adalah gratis. Semoga itu adalah jadi amal jariah kalian, teman-teman. Oke, okay? jadi saya mungkin dari beberapa durasi ini mungkin sampai di sini aja dulu, dan... Saya, saya ingatkan lagi, jangan sampai kalian lalai untuk menjaga keamanan di sana di Indonesia. Oh, jaga kesehatan terutama. Berkumpul dengan keluarga bukan berarti lupa segala aktivitas. Ingat bahwa semua ini hanyalah ridho Allah. Jadi jangan kita lalai dengan ridho Allah itu. Karena yang kita harus syukuri karena di tahun 2022 ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh dan Alhamdulillah sekarang udah akhir dan oh, besok dimana kita harus sholat idul fitri dan tentu itu adalah karena adanya Allah karena adanya Allah mencintai kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah, memberikan kita segala sesuatu yang kita penting, kekuatan, sehingga kita itu sehat di tahun 2022 ini. Dan kita berharap juga insya Allah dan semoga Allah memberikan teman-teman siapapun melihat video ini saya doakan semoga kalian juga diberikan panjang umur. Mudah rezeki, mudah sehat selalu, dan intinya sehat selalu. Orang banyak uang tapi sakit-sakitan itu dia tidak akan menikmati uangnya juga. Orang-orang kaya juga itu kalau dia sakit-sakitan juga tidak akan menikmati uang itu dengan baik karena dia sakit terus, ngurus sakitnya terus. Namun kita orang miskin jika kita sehat kita tidak ada uang pun namun badan kita sehat itu yang kita perlu syukurin jadi kita jadi miskin juga kita harus bersyukur yang jadi kaya juga harus bersyukur dan harus ingat bahwa harta itu ada hak orang yang tidak mampu oke okay guys mungkin kalian saya tidak penting ingatkan karena pendidikan kalian lebih besar dan lebih tinggi daripada aku karena aku hanyalah membantu namun aku mengucapkan juga untuk mengingatkan kembali bahkan mungkin ada orang yang lalai atau mungkin ada segala macam yang lupa Oke okay guys mungkin sampai di sini aja video aku aku tidak lupa lagi untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk memberikan saya like subscribe dan juga komen di video saya dan um, apa namanya untuk teman-teman jika terbuka hatinya untuk terus gabung ke channel itu Kuliwan kalian bisa tekan lonceng supaya setiap saya update video baru tentu kalian bisa nonton guys oh ya yeah, guys kita tidak usah oh, mencari kelemahan kepada orang lain kepada konten orang lain tetapi dia di mana konten itu ada yang kita cintai ada yang kita sukai, lalu kita like, lalu kita subscribe dan juga kita komentar yang baik dan itu ditulis oleh malaikat setiap jari Anda mengetik dan menekan tombol lonceng dan juga menekan subscribe, ada malaikat yang akan menulisnya so, ingat, setiap perbuatan yang baik, malaikat selalu menulis dan Allah selalu memberikan imbalannya lebih dari itu Walaupun tidak di tempat yang sama, ingat guys. Oke, okay? so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minal hmm. aidil wal faizin ga.